Assalamualaikum, soulmate. Ketemu lagi di YouTube channel kita, sharing session kita di masalah. Enak ya? Duh, ini bintang tamunya, udah pinter banget <tuk> ini <tuk> udah dari pintu pertama dari video pertama sampai ke dalam. Jangan ngomong dari pintu di sini Mia, ada Mimi, ada Mbak Inka, Assalamualaikum. ada Cindy, Assalamualaikum. kita kedatangan bintang tamu spesial untuk tema yang spesial juga, ada Uncle Alvin Adam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sin, kenapa dia kita ngundang Angkel? Angkel tahu nggak kira-kira? Kenapa kita undang <tid> Angkel <gat> ini? Siapa berjujuran Emma? Jadi Anggel ya. Mm -hmm. Angkel itu sama Mbak Ingka bersahabat, friendship banget sampai-sampai panggilan kesayangan mereka. Oh ya, panggilan sayang iya, ya, yang kita pakai di Mea untuk. Uh, followers iya. dan viewers-nya meya yaitu oh, Sony so so <laughs> Nusantara. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. <laughs> udah berapa lama berteman iya, iya, jadinya? Tahu. Oh. Cerita-cerita ini oh, cerita ya. Kalau kalau lamanya aku tipe orang yang gak mau mikirin lama ataupun sebentar, tapi uh, in depth-nya hmm. hmm. aku dengan baiknya Inka ya. mm -hmm. aku Inka lebih dewasa daripada aku secara umur ya tapi memang aku lebih suka menggiring Inka kenapa biar nggak ada batasan gitu ya ada ya, <laughs> umur ya atau nah, hormat respek sama Inka juga kan gitu. kita ketemu hmm, dikenal sama teman sih sebetulnya Inka ya sebenarnya dulu kita waktu SM. di bukan kita oh, dulu uh, di metro Oh iya iya iya iya iya iya betul betul betul aku diwawancara sama Uncle. Oh. Angel <laughs> Itu dia. Si, pertama kali Beberapa kali, kita jadi tamu uh, di Capagin, breakfast selanjutnya, aku bawain oh. gitu. Loh. Hmm. orang kok naik banget sih ya, galak-galak judes Jangan ditanggap judes uh, Iya, tegas uh, Tapi waktu itu sebagai dokter ya? Uh, dokter, oh. pure dokter lagi, okay. jadi aku interview, ngobrolnya hmm. enak banget langsung ngerasa enak aja gitu hmm. lah, ya. Klik, klik, ya klik gitu ya Nggak langsung kali kita undang lagi ya kak ya iya. dari situ kita uh, wa waan hmm. ya itulah mulai mulai hmm. mulai mulai mulai kemudian ya dipertemukanlah dengan dengan dengan beberapa acara-acara hmm. uh, sekolah dan lain-lain kemudian uh, uh, aku ikut belajar di tempatnya oke okay. gitu yeah. dan uh, membawa kita semakin menjadi lebih Dekat lagi tapi dengan dengan cara pandang yang berbeda. Nah, gitu, itu gitu, dia. Gitu, oh, dia. <gadanya> itu dia kan? <laughs> yang mau Bersanggal. dia yang kita mau gali hari ini. Jadi banget. <gadanya> <gadanya> <gadanya> perlu dia pilih minum dulu. <gadanya> <gadanya> Dek dekat, kok <kalau> dekat kalian? <gadanya> Masalah emang ada. Sudah ada. Oke, kita mulai dari situ mik ya. <gadanya> benar, benar, gimana? apa? Apa yang berbedanya apa? bedanya gini kalau dulu ya, nama aku Alvin, ya. hmm. uh, orang tua aku kasih nama Alvin dulu aku nggak pernah tahu artinya apa. Ya, yang aku tahu uh, nama itu adalah doa, hmm. ya kan ya doa orang tua mungkin ingin anaknya seperti ini gitu. Hmm. Aku searching di Google, Alvin itu artinya teman semua makhluk, malu-malu, malu ini, Gitu Oh iya kita ya, Alhamdulillah. gitu. ternyata pada saat berjalan dewasa aku gampang sekali ya... Dimudahkan untuk berteman dengan banyak orang gitu aku tipe orang yang selalu pengen ngobrol, pengen buat crowd, pengen menyenangkan orang... Pengen mendekatkan keluarga, gitu dari itu terbukti dari kuliah dan lain-lain, gitu semua itu aja gitu, aku bawa acara pun, ternyata uh, setelah aku coba untuk pikirkan, ini nih ternyata mungkin salah satu yang uh, Allah berikan pada aku, untuk lebih bisa dekat sama orang hmm. itu loh, scene ini okay. sama Inka gitu jadi akhirnya aku punya program kan, hmm. di, di Metro TV, dari program yang berita, dan kemudian program yang lebih dekat, tindak uh, interviewnya yang saya pakai adalah itu, pertemanan aja hmm. Mm -hmm. teman uh, awalnya enak buat orang nyaman, mm -hmm. awalnya kita nggak menginterupsi orang, mm -hmm. tidak membuat orang tidak menjadi nggak enak. Mm -hmm. Dari situ aja sih sebetulnya mm -hmm. gitu, dengerin orang. Cerita-cerita. Uh, uh, iya. uh, karena aku, akhirnya aku bikin sekolah komunikasi kan. Mm -hmm. sekolah komunikasi. Mm -hmm. jadi aku juga senar berikut observer. Udah gitu mm -hmm. doang, jadi pendengar yang baik. Jadi pemerhati yang baik, biji susah banget kan Inka ya, <laughs> susah. Sesampai nggak dapat ilmu dari, aduh, menyerahkan mah mungkin belum sampai ke situ gitu. Hmm. Tapi itulah kehidupan proses. Ketemu dengan Inka, ngobrol, tukar pikiran dan lain-lain. Wah kalau ditanya cerita sama Inka tentang friendship kita, kadang-kadang nah. uh, uh -huh. dalam satu pencapaian titik tertentu kita nggak perlu kata-kata lagi. Inka ya, hmm. kadang-kadang uh, kita mungkin bertemu, karena waktu itu Inka masih agak jauh, rumahnya dari rumahku, frekuensi ketemunya agak jarang. But we don't need to meet every day every day. Sesering enggak. Tapi kalau ada sesuatu yang bagaimana dengan kita, pasti kita bisa saling kayak connect gitu ya. Koneksinya ada ya, gitu Terutama dari beliau lah tentunya. beliau, beliau, beliau, beliau. Tapi terus kemudian, juga seneng aja, pasti ada pada saat titik yang tertentu, kita saringnya apa, ada koneksinya terjalin. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Dan kalau ketemu, kita nggak usah ngobrol, lihat-lihatan mana aja, kita udah tahu. <laughs> yeah. Yang satu idur mewek, yang satu <laughs> leader langsung keluar, kata-kata, <laughs> apa. -apa. Dan terus sama-sama dengan ya. jadi ada ya. kesamaan. Banyak ya. banget ya. akhirnya uh, tanpa perlu kita pikirin. Ya. Itu ada, kita saling isi. Ya. Nah, itu dia, ya. saling isi. Ya. Ya. Jadi, makna friendship buat engkau sendiri itu apa? Uh, makna friendship adalah orang yang bisa membuat kita nyaman dan bisa membuat kita menjadi sekarang ya mm. sekarang ya mm. membawa kita untuk lebih menuju keketakwaan mm. lebih lebih dekat lebih berbuat kebaikan lebih banyak lebih benar dalam tanda kutip gitu loh. kalau dulu kan kita pertemanan kita berteman sama siapa saya berteman sama siapa aja mm. sekarang sih sampai sama siapapun mau level apa saya senang mm. banget berteman gitu mm. saya seneng banget mm. orang di rumah hingga tahu tuh mm. tiap minggu mau pandemi yeah. pun saya kumpul sampai bangun di belakang untuk tempat terbuka karena saya terbiasa kumpulin orang-orang. Ya. Iya. Kenapa dengan kumpul kita networking? Oh, dengan okay. kumpul kita bertukar pikiran, bertukar cerita, hmm. nambah ilmu, nambah yeah. apa? Hmm. membangun chemistry kita, hmm. mendekatkan kita. Banyak banget yang bisa kita lakukan dengan kita He, berteman betul. gitu, betul. ya kan? Pernah ya. ada problem enggak? Iya. Tuh. Di nah, rancing. Nah itu kayak itu mungkin uh, friendship-nya mainkan dari <laughs> Anto ya. Kayak aku masih gitu terus aku juga Aduh, mau nanya itu. Ya, enggak ngerti gitu. <laughs> kayak <laughs> kalau Masin tanyain enggak? Aku enggak Enggak, enggak ada masalah ya sampai hari ini ya gitu loh. Bukan karena lagi di mea ya, enggak pernah ada gitu loh. Justru kalau kita ketemu begitu banyak yang akan kita sinergikan, begitu banyak yang akan kita obrolin, hmm. kita keluarkan, ngalir aja sambil makan, sambil apa? Nggak perlu yang duduk serius. Justru itu yang enak pada saat kita menemukan teman yang yang udah ya, pas busy, gitu, ya. Nah, gitu. mm -hmm. Kalau sama yang lain gini, ada satu proses di mana saya e, mendapatkan kesempatan berkah untuk titik pencapaian tertentu dalam karir. Okay. Ya bagus, mm -hmm. alhamdulillah itu, itu berkah banget. Tapi ada satu masa juga di mana e, cobain kan dateng gitu mm -hmm. ya, gitu hidup namanya kan mm -hmm. gitu mm -hmm. goyangannya itu butuh tukar pikiran sama teman, banyak ya, satu pasti. inline gitu segala macam dan pada saat itu, e, disitulah titik di mana kita bisa melihat siapa teman kita sebenarnya. gitu loh, diatur juga ada kan? Gitu ya. E, dengan siapa kita berada dan, dan segitiga? Itu yang akan menentukan kita nanti gimana, gimbal kita pada kemana, gitu. Kekembalikan atau kemudaratan kah, segala macam kan ada, gitu ya. Nah, akhirnya, e, akhirnya sadar, gitu. Akhirnya tahu, realize, gitu loh, bahwa, oh iya ya. Makin hari, makin bertambah usia, makin berkurang usia, ternyata teman itu circle friend-nya semakin kecil, kecil. kecil. Ya. ya kan, ya kan diibaratkan sih ya. ya, kan sini ya. ya? ya Mbak. <laughs> gua inka <laughs> kan kecemplosan nah, lagi padahal padahal udah jelas iya jadi makin circle gitu loh benar dan kebetulan circle ya ternyata teman-temannya Inka juga kayak kita ginilah gitu loh gitu karena makin mengerucut tapi kok makin membuat kita nyaman ya nyamannya hmm. karena apa apa yang membuat I can kita nyaman be satu, dengan situ. Kadang-kadang profesi kita nggak bilang kita nggak jadi myself sih, tapi ada keterbatasan buat kita untuk kasih yang terbaik supaya istilahnya untuk membuat orang jangan melakukan hal yang nggak baik gitu. Niatnya itu sih. Tapi kadang-kadang capek loh, gitu Ada satu masa di mana kita harus yang selalu tampil yang paling baik, yang paling apa gitu, kasih dia. Masam public figure. Paling apalagi <laughs> banyak mencontoh, yeah, dia yeah, nggak yeah. bisa sembarang uncle. untuk yeah. figur model angkel ini ya yeah, karena public figure apalagi dipanggil hmm. angkel, nah, jadi kayaknya memposisikan diri sebagai angkel memposisikan lalu. diri tapi keponakanku manggil angkel jadi saat semua sosial media manggilnya uncle, hmm. Ika aja manggilnya kadang-kadang suka uncle, karena kan iya. bahkan ada opa ya adik kita punya, dia panggilnya uncle. Kalau opa manggil aku uncle aku boleh berapa? Eh, <tis> <tis> sama kayak aku, oh, iyi, iyi. Mimi. itu Mimi kan bukan nama aku. <tis> <tis> Mimi itu kan Mimi malus. Bukan, <tis> Mimi itu <tis> <Mimin> kayak, <tis> kayak Mama. Panggilan anak-anak aku, tapi itu semua oh, jadi manggilnya Mimi. Ya. Mama. Oke, nanti aku kasih akte lahir ya. Bikin. Jadi kakak ya, kata mau sekarang gak repot. Ya mentera kayak begitu ya. Friendship iya. Friendship ya. itu ya. Tapi emang, emang begitu ya Mbak Inga ya. Kalau Mbak Inga gimana? 않anya, selama berteman ini, ya untuk friend. friendship ini. Gak boleh jadi kabur. Ya memang kalau buat aku tuh friendship itu e, karena memang angkel juga kan manggilnya soulmate ya. Jadi kalau, Assalamualaikum, yuhu, soulmate, dia selalu begitu Nah, buat aku tuh soulmate itu bukan sekedar kata-kata Karena itu sesuatu yang, buat aku, uh, satu kata itu harus ada rasa Jadi memang soulmate itu berarti sahabat jiwa Nah, yang namanya sahabat jiwa kan jiwanya yang bersahabat Bukan fisiknya Artinya kalau buat aku, yang namanya jiwa itu nggak selalu harus bertemu Yang bertemu kan fisik Sementara ya. kita yang sahabatkan jiwa ya. Jadi gak selalu harus bertemu Dan e, jiwa itu e, Menyadari bahwa dia melakukan perjalanan di lima alam Tentunya persahabatan ini harus berujung di keselamatan ya. Di alam terakhir Saling mengingatkan ya, Jadi itu, itu membawa aku bagaimana ha, meng, Menyadari bagaimana sih jiwa ini dalam e, melakukan proses persahabatan ini Jadi sesuatu yang membawa kita ke sana. Nah, jadi buat aku gitu, apapun yang dilakukan oleh uh, sahabat jiwaku ini, nggak ada yang membuat aku terusik. Hmm. Apapun yang dia lakukan, hmm. karena apa? Karena buat aku dia itu bisa menjadi juga corong Allah buat aku. Jadi kalau yang baik, ya alhamdulillah. Oh berarti jalan saya udah benar. Kalau nggak baik oh ya berarti saya harus memperbaiki diri dan buat saya, buat aku yang namanya jiwa itu nggak pernah salah si uncle ini buat aku nggak pernah ada yang salah gitu buat aku cuma uh, dia hanya akan membantu proses aku jadi uh, kalau sama angkel nih waktu itu memang dia nanya kenapa statement statement ingka nih membuat dia bergetar angkel nih peka hatinya karena hmm. dia suka pakai hatinya gitu kan. Nah waktu itu kok nggak salah lagi ada satu acara di uh, uh, studio TV. Angkel tuh uh, ngajak aku uh, hmm, jadi bintang tamu. Jadi bukan sebagai dokter. Hmm. Lalu aku di, aku juga dipertemukan di satu uh, acara juga untuk Lebaran hmm. waktu itu ya sama Angkel. Hmm. Itu itu juga sesuatu banget lah. Kan. Kenapa? gitu, Angkel itu nanya, kenapa statement-statement aku menggetarkan kalbunya? Membuatnya tuh, hmm. kalau ngomong tuh langsung diem. Nah, satu kali, aku tuh bikin buku. Lalu, aku inget banget nih. Aku bikin buku, lalu aku minta uncle jadi uh, MC-nya. MC nah, waktu, eh, satu kali ini yang triggernya sebenarnya. Aku inget, <tuh> mungkin beliau lupa. Jadi, waktu itu uncle bilang gini, Jadi, Inka apa sih yang membuat jadi semoga sukses ya itu bukunya terjual banyak hmm. terus hingga bilang kalau buat aku sukses itu bukan bukunya laku tapi buat aku itu ketika buku ini terbit sejauh mana peningkatan kualitas pengabdian aku nangis <gulis> di stage langsung angkel bilang waduh saya jadi waduh aku terhentak nih katanya jadi malu nih nah habis dari situ lalu angkel nanya itu di belajarnya di mana terus aku bilang ini aku belajar di Mutiara tauhid di Bandung yang dibuat oleh Pak Permadi Ali Basyah dengan ibu Rita Permadi Ali Basyar. nah terus akhirnya kita engkau mau ikut lalu ke sana terus dan kita sering ketemu sama almarhum Bapak ya, Masya Allah. Dan Angel perlahan-lahan mulai berubah sudut pandangnya, hmm. pakai sudut pandang spiritual. Makanya tadi statement-statementnya wah, iya, ini sudut iya. pandang spiritual <laughs> yang disampaikan sekarang ya, iya, iya, sekarang, iya, itu, iya, Oh Iya sekarang itu friendship sekarang. Iya iya iya bagus iya. dong perubahan ke arah iya. yang lebih benar. Kan itu kan jadi memudahkan kita uh, mengamalkan Alquran ya, uh, iya, iya. memudahkan kita melaksanakan kehendak-kehendak uh, Tuhan. Jadi friendship itu buat aku mm, saling bergotong royong untuk saling membantu agar kita sama-sama uh, mudah taatnya. Hmm. Itu Jadi sesuatu yang membuat sahabat kita sedih, ya jangan sampaikan. Hmm. Sesuatu yang membuat sahabat kita marah, ya jangan lakukan. Iya, iya, iya. Hmm. Banget, dan dari, Bang. dari kita bisa melihat sahabat kita, hmm. kan kita belajar. Ya, ya. Inka nggak pernah ngiru aku nggak <tuh> iya. pernah, gak pernah bilang aku salah, ya. tapi apa yang Inka lakukan, apa yang Inka kerjakan, dan konsisten di situ membuat aku berproses sendiri. Iya. Gitu. Hmm. Nah iya, Angkelnya ya. udah sampai penasaran Mbak Inka bisa statement dengan statement, ya. statement dengan Mbak Inka dan akhirnya Angkelnya ya. berpikir juga ya. ya. Karena ya. rasa yang kita ya. pakai, ya. Ya. Rasa, rasa ini. Ya semua orang punya kan, Betul. Mm -hmm. tapi nggak diasah, yeah. mm. itu dia, Dan nggak ada, Allah nggak ada yeah. Allahnya, karena tidak menggunakan sudut, yeah. ya, sudut pandang spiritual itu, itu dengan uncle, rela mm. menukar mm. Yeah. Positif menjadi positif tinggi, juga, thinking, menjadi nah. yeah. kalau kan. <ganti> udah situ nah, <yaudah. ganti> ya udah ngalir udah gitu loh, tapi masih sering juga kadang-kadang terdistres, <ganti> kan proses ya untuk <Gunga setelah itu> aku juga masih sama, berproses. Enak ya kalau temenannya iya. model <tuk> begini. Ya, <tuk> <tuk> itulah ya friendship yang sesungguhnya. Ya, friendship yang sesungguhnya ya. Membawa itu ya. kita sama-sama meng selalu mengadakan perubahan ke arah yang lebih ya, kan, baik, ketaatan lebih baik, yang lebih, lebih baik. Believe ya. or not, ya? bukan... Kan gak ada kebetulan dalam hidup. Kenapa aku dipertemukan sama yang kamu? Dahlah, dia ya kan, <tuk> Anda, terus ya. Ada aja terus-terus sampai dengan chapter-chapter yang yang kita tunggu-tunggu dalam kehidupan yang kita pengin ini juga juga kita ditemukan gitu, hmm. iya, kaya, iya kayak iya, aduh itu mah luar biasa deh nanti kalau ada, kita cerita mungkin lain iya. episode ya mm -hmm. itu, nah, mm -hmm. tapi itu itu selalu begitu gitu mm -hmm. dan uh, banyak banget hal yang yang aku kan punya pemikiran sendiri tentang kadang-kadang ya tentang satu hal yang aku kerjakan mm -hmm. dulu aku berpikir kalau aku bikin baik aja udah happy, mm -hmm. senang membuat pertemanan untuk kebaikan berteman ya. untuk bikin orang senang, untuk nah, orang baik, bermanfaat, bermanfaat, udah situ sanggupannya. Hmm. Tapi lupa, si raso ini tadi nggak ada ulongnya di dalam. Ya. Gitu loh. Nah. Nah, jadi kalau kita berteman, menolong orang, don't be too nice. It's okay to be, be nice, but don't be too nice. Yes. Itu kan ada ya, gitu karena Aku be nice aja kalau aku, nggak usah mikirin, kan yang penting nice. gitu loh. Hmm. Ternyata pada saat kita nice, nice itu membawa orang itu menjadi kebaikan nggak buat dia terlebih lebih dekat kepada Sang Halik. lebih takwa, enggak itu tuh yang saya pikirkan pada aku Ah, ini aku rubah pandangan itu. Enggak gampang, teman-teman. Oh, tentu. proses ya Itu sulit banget. Geser ya. Susah banget dan aku melawan itu berbulan-bulan. Ah, lama banget. Aku kan aku merinding. Ngerasain Salah bikin baik gitu. Enggak salah. Tapi apakah bikin baik itu akan membuat orang yang kita bantu, kita tolong, kita sayangi, menjadi kita lebih rangkul, membuat dia menjadi lebih, lebih dekat kepada suatu sifat lebih Itu kan sebenarnya ya gitu. loh, hmm. Wah itu itu susah banget gitu. Tapi thank you suami itu suami pasti ada gitu. <laughs> <laughs> mengingatkan ya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya. mengingatkan yang di dalam. Iya. Jadi memang kalau kita juga ngobrol sama Uncle, karena mm. kita soulmate, kita nggak berbicara fenomena, hmm. kita gak berbicara membicarakan peristiwanya karena nggak penting. Tapi yang kita bicarakan adalah komunikasi persepsi ya, persepsi apa sih, persepsi apa sih, kok kok aku kesel? Oke, okay, ada sudut pandang hmm. persepsi hmm. yang salah. Oke, okay, kita lurusin. Jadi kita nggak pernah uh, gunjing, karena <teruskati> <interaksi> <teruskati> <teruskati> gak ada. <teruskati> nggak ada kepentingan di yeah. dalam sudut pandang ini, karena padahal dulu akhirnya gue <laughs> dulu kunci. Udah enggak, ya? Apa? Enggak, ya? Memilih untuk, untuk... pandangnya gak cerdas. Nah, <laughs> yes. nah, cerdas yes. itu. Yes. I like. Saya, saya, saya, saya, saya, dia Saya, saya, Iya, Saya, Mbak, aku mau nanya ya. deh mbak, kalau yang kayak connect gitu tuh, itu ya. apakah memang, gimana sih di dalam sudut pandang spiritual? ya karena kan kalau jiwa, itu hmm? ya, jiwa kan rasa ya. nah kalau konek itu sebenarnya mungkin kebetulan aja oh, itu tapi kebing. sebenarnya karena kita tahu berbicara itu pasti ngobrolnya itu persepsi Kemana? persepsi itu kan rumus, ya. kayak kalau begitu ngobrol rumusnya langsung keluar ya pasti connect. Oh, oh okay. konek itu lebih kayak begitu lebih -lebih ya. Benar Karena enggak ngerti maksudnya. Yeah, yeah, yeah, iya, iya, iya, iya, Karena iya, memang misalnya, yang diomongin dalam iya, ya. Iya, iya. iya. Kalau orang kan gini, eh, lu ada masalah sama temen lu gitu. Nanti besoknya hmm. lu ada apa sama uh, masalah sama keluarga lo, lu? Yeah. lu ada masalah sama anak lo. Kalau kita enggak udah enggak gitu. Hidup memang cobaannya, itu semua udah masuk di situ. Dilep oh, iya, iya. Oh. Dan orang, ya Oh, huh. orang Iya, semua orang maunya didengerin dong. Ya. Percaya deh, hmm, hmm. maunya cuma didengerin. Belum, gitu eh, fin fin, gue punya cerita. Eh, tadi hmm. gue juga punya cerita. Lalu, ide-ide gue juga punya, lebih hmm. gini aja. Okay. Dia ya. ngomongnya didengerin gitu loh. Ya. Ya. Nah, tapi pada nah, saat ya. sudut pandang kita berubah, naik tadi, pelan-pelan hmm. kan kita melihat nih, udah mereka yang tadi, yang diomongin apa, loh, usah terlalu. Bukan fenomena yang ya, langsung pilah ya, persepsi ya. kan. apa... Gak pernah masuk ke, aku gak pernah ngasih orang saran kalau dia gak minta, hmm. gitu lu satu. Kenapa? Aku bukan yang lebih baik kok dari dia, gitu loh. Hmm. Mungkin hmm. I've been through, pernah punya pengalaman, kalau dia gak minta, ya ngapain kita kasih, gitu loh? Hmm. Kan dia jadi gak nyaman, kita sotoy, misalnya, hmm. bahasa hmm. lo-nya dia gitu, <laughs> ya, gitu loh. Gak. Yang membuat orang gak nyaman, udah, gak usahlah dulu lah, gitu loh. Orang kita aja, oke, okay, gak nyaman adalah, Uh, cok apa satu satu proses kita gitu tapi kan nggak semua orang sama pemikiran kita dulu gitu ya, jadi betul. kayak gitu ya mungkin betul, tapi satu lagi nih uh, aku mau bilang terima kasih ya aduh kayak deg-degan gitu <tuk> kan di kalimatnya yang tadi <tuk> memang kita harus kalau dalam namanya kataku itu kan perenungan <tuk> perenungan tuh sebenarnya tadi pemerhati pemerhati dari kita menjadi pemerhati, mengobservasi. Dari situ kita akan bisa merasakan kebenaran-kebenaran uh, yang dititipkan Tuhan di mana-mana. Mm. Be a good listener dan observer. Yeah, yeah. Dan itu susah banget. Ya yeah, mm. betul. Karena ego kita tinggi, yes. ego kita. Itu dia. Karena dia buat klaim. aku juga kerasa nih gitu ya. Uh, hmm. Dulu tuh setelah refleksi diri segala macam juga kan angkal gitu, kerasa gitu kalau misalnya ngobrol sama temen, iya, kalau tuh gue juga maunya tuh denger terus gitu, karena arus begini. sekarang kayaknya tuh diem gitu kan, itu gak gampang ya. Susah. Untuk aku yang doyan ngomong ini susah, buat diam memperhatikan lalu kita kecewa teman kita. Atau kita sedih sama perilakunya, berarti kita bukan soulmate hmm. Gitu ya Kita berteman untuk dunia, berarti semua harus nurut sama sesuai dengan keinginan aku Itu hmm. namanya pertemanan yang egois Jadi kalau dia relatif gitu, dengan ya? kita, kita kesel, itu egois Bukan soulmate, soulmate itu yeah. ya Bukan friendship, berarti bukan, itu. bukan friendship. ya. ya. Sebenarnya, take them as one package. iya, iya, iya, iya, kan, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kasih iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kalau di pertemanan itu kan banyak yang jadi. Uh, di, Sudut pandang lingkungan tuh take and give, yeah. gitu ya. Dulu hmm. kan iya, ya. sekarang kan bukan hmm. itu, ya, take, Mbak. Take, yeah. take, take, take, take, take, take, give give give giving and take, take, take, take, take, take, take, take, give take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, berarti kita bukan keinginan namanya, ya. Tapi itu egois. Semua orang hmm. harus menurut kita, ya, harus berubah. Semua orang harus sesuai dengan referensi ya, yang kita sesuai. punya. So, kalau kita mengunjingkan teman juga gitu berarti buat kita yang benar tuh referensi sesuai aku. Jadi hmm. kalau enggak sesuai kita kunjungan. Gitu. Okay. Itu oh. ya enggak ada Allahnya tentunya. Hmm. Ya. Jadi pertemanan itu sebenarnya itulah yang pertemanan yang membawa mudarat. Yeah. saya ada so, contoh nih, hmm. saya ya nih bertiga. Uh, aku kebetulan demen desain desainan sekolahnya salah gitu, ya <laughs> doyan desain gitu, <laughs> terus uh, interior gitu tuh demenlah lah noto noto. temen ini WhatsApp di grup gitu, eh uh, ini nih depan bang gitu. aku baru bikin ini aku mau desain interior, aku mau renovasi apartemen, bla bla bla bla bla udah jadi kayak begini gitu. aku melihat kalau pakai seorang desain interior bayar mahal. Apartemen kecil dengan dengan kayu-kayu uh, besar gitu ya, itu bukan jadi lebih ini nih gitu, ini kan belum belum diasah kali ya pada saat itu aku ngomong, itu bukannya aku keluarin apa yang aku inginkan, ngomong apa kan se itu kan lebih sempit bla bla bla bla bla hmm. bla bla bla, rumah kecil gini gini gini nih, marah, hmm. Why don't you for the first time in your life pada the pertemanan kita biar lo iain aja apa gue mau gitu. Hmm. aku terdiam langsung. Itu hmm. gitu. dia kan enggak minta aku ngomong apa. Tapi aku ya. mau kasih aku maunya apa gitu loh. Kau kasih gitu. opini oh, apa ntar. yang opini ada di benar, otak kita benar, ya. Iya. Akhir -akhir lagi iya. mau baik-baik, kasih tahu bahwa if you spend something harus dapat yang worth it gitu. Itu kan menurut saya. Yeah. Gitu loh. Gitu. Itu kan yeah, itu gitu Ya, itu kan yeah. ya. Ya, kan ya, yeah, paham, paham, paham <laughs> Menurut, lho, <laughs> menurut tapi, saya baik i, belum tentu langsung. ya. Menurutnya yang begitu aku tersedak, aku diam aja, aku diam. Oh, diam aku saya sorry, aku diem dulu, diem. Aku benar-benar gitu bener. oh iya iya, kok oh, iya iya kenapa? Mm -hmm. Terus, terus, terus, terus. Ini aku minta maaf, benar-benar gitu. loh, Emang bukan pada posisi aku kok buat kamu begitu, gitu loh. Mm -hmm. Gak gampang dia belum memaafkan mm -hmm. sampai akhirnya aku tetap bersikap baik dan tidak, tidak, tidak me, me, apa ya, masuk ke area itu lagi, gitu kan, udah biarkan aja orangnya dia uang uangnya dia kenapa lu <laughs> yang ribut pun gitu loh yeah. eh, nanti ya kan gitu jadi akhirnya aku berproses bahwa bener ya gak semua orang harus sama dengan apa yang kita inginkan kita gitu jadi ada namanya berbuat baik tapi menyusahkan orang hmm. <laughs> kita mau nak maksudnya baik tapi malah bikin orang susah paling ngambek ya Misalnya kita mau ke rumah orang di jam tidur siangnya dia itu <tuh, katanya> baik-baik yang menyahkan. Jadi itu sudut pandangnya gimana tuh Mbak yang harus? Ada rumus nggak Mbak sudut pandang untuk yang? Memang kita e semua sebenarnya sih gampang kalau kita mengenal. Kita mengenal nah, soulmate kita, kita ya. kita hmm. pasti kita tahu apa yang dia suka, <tuh>, apa hmm. yang dia nggak suka. Nah jangan lakukan yang dia nggak yang suka. Gak suka. Kenapa? Karena nama soulmate Itu kan menuju ketaatan bersama ya. Jadi kalau dia gak suka Dia akan jadi sulit taatnya hmm. Dia jadi marah ya. ya marah ya, ya, kan ya, taat ya, ya. Uh, mm -hmm. Jadi jangan lakukan hal-hal yang membuat Sahabat kita ini sulit taat, sulit taat ya. Nah situlah Tuhan melihat uh, Apa namanya Melihat upaya-upaya uh, kita. kita Karena apa Karena Allah itu pengen banget Seluruh jiwa ciptaan ini masuk surga Nah, caranya hanya melalui satu, keteratan Jadi kalau kita mem membuat membantu orang untuk membuat dia jadi keterataan dalam kondisi bahagia selalu Allah senang, maka di kita dikasih rewards Sama Allah pahala mengalir sampai kiamat tuh, itu. itu, makanya kita kejar itu hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Itulah ya, yang namanya ya, ya. persahabatan semata-mata karena Allah Aduh. Kalau kita bikin dia marah, dia enggak nyaman, dia enggak tahan. Kasus, itu, itu pintanya, jadi Iya, jadi, iya kitanya. Anak hmm. kita oh, yang menyebabkan sak. teman kita jadi enggak taat. E, ya? Iya, jadi sulit Udah taat. Apa mengurangi pahala kita pula? Hmm. Nah, mengurangi dua kali ya. <laughs> <laughs> Ya, um. oh, tapi, tapi berteman itu kan enak loh. Iya. Apanya-apanya. Apanya, berteman <laughs> berteman tuh menyenangkan loh menyenangkan ya. Iya, kan Iya. Aku ya, ya, ya, itu tadi aku diundang di sini pun aku senang banget nambah Bimbangnya. lagi. Mbak, aku mau nanya deh. Kalau di dalam sudut pandang spiritual gitu ya, milih-milih teman tuh ada enggak sih? Boleh enggak sih milih teman? Hmm. Ya enggak ada sih sebenarnya karena memang uh, Allah memang menciptakan kita itu sebagai cobaan. Walaupun kita satu agama, tetap antara kita adalah sesama cobaan Nah, kalau kita ngerti cobaan, berarti kan kita pengen lulus cobaan mm -hmm. Nah, tentunya bagaimana lulus cobaan, tentu kita tetap harus uh, berdaul sama mereka, ya kan mm -hmm. nah, cuma kita membawanya kemana, gitu mm -hmm. Mm -hmm. Nah, Jadi, kalau kita ngerti yang namanya sahabat tiba adalah saling tolong menolong dalam perkaatan kan? mm -hmm. Nah, kita akan oh. bolos sana. Kalau mereka nggak taat ya itu urusan mereka. Jadi hmm. kalau kita ketemu teman yang nggak uh, har gitu ya nggak hmm. ya, masalah kan ya hmm. bukan kita. Sepayan bukan kita. Yang penting nggak masalah. Disitu hmm. kita belajar. Iya. iya bercermin iya. iya. ya. Gitu, bisa bercermin juga. Bercermin ya. Aku kalau kayak itu. Benar banget. Betul betul betul betul. betul. Oh. Nah terus mbak Eka, Emi um, uh. pernah baca kalau berteman itu juga ajarannya ada ya di dalam agama kita ada, ada terahni hmm. Baru ada juga kan saling tolong-menolong hmm. dalam melakukan hmm. ketaatan kata hmm. dan menyampaikan hal-hal uh, yang baik ada yang menarik, mbak Inka sempat mention mm. gitu ya. Kalau kita nggak punya temen, kita nggak mau bergaul. Oh, iya. Banyak Alquran, ayat Alquran Al nggak kepake. Ya, mubazir. Mubazir. mubazir. Jadi saling tolong menolong nggak bisa kita pakai. Karena kita mm. nggak punya temen nolong. Iya-ya. Ya, ya, silaturahmi ya, deh pasti. enggak. Ya. Ya. Hmm. Nah, Itu. Banyak loh ayat tentang pertemanan di Alquran. Iya. Lebih dari 27 lebih gitu. Iya, iya, iya, ya. Karena dari temanlah kita banyak belajar itu sebenarnya. Iya. Betul untuk kita memperbaiki diri tentunya karena kita diminta untuk menjadi observer itu ya jadi ya kita ya. Kita berangkat ini ya insyaallah kita amin insyaallah perjalanan ini berlanjut Hingga di alam akhirat kan di tempat yang sebaik-baiknya amin amin dengan perjuangan yang luar biasa kita harus mau menukar keinginan ego kita dengan kehendak Tuhan kita harus mau menukar waktu kita lebih banyak untuk membuat kita ke arah ketakutan yang lebih baik kita harus mau mengorbankan harta kita untuk bisa di jalan Allah tenaga kita seperti yang ini insya Allah bisa kita Amin. Amin ya Robb alamin. Semua pengorbanan kita di jalan Allah. Iya. Semuanya Imi. itu harta kan. Pengorbanan kan. harta, waktu, Makanan. Makanan. Kita nih sama anak-anak. Harusnya sama pasangan, harusnya sama orang tua, tapi kita ada di sini. Hanya untuk supaya proses kita, karena kita tidak <tuh>. bisa menjelaskan orang. Tapi untuk proses kita, bagaimana kita bisa uh, mendapatkan kebenaran-kebenaran dari Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin saling, saling mengasa, mengasah, saling mengasuh, saling mengasuh. Allah. Uh, kita saling mengasihi karena kita saling mengasihi, jadi kita mau saling mengasah, hmm. saling membenarkan, saling menguatkan, saling membantu dan pada akhirnya kita mau saling mengasihi hmm. dengan kasih Tindad sayang ya. karena Allah semata-mata iya boleh nanti habis ini kita urus. terima kasih nih sama iya terima kasih ya pas banget soalnya pas kemarin kita mau mengangkat friendship mbak Inka coba diajak iya iya alhamdulillah alhamdulillah Nah, kita juga terima Kisa, kasih karena keras. banyak banget tadi engkau juga uh, sharing ya apa masukkan, yang wawasan, beliau ya. proses mm -hmm. sampai mm -hmm. akhirnya tapi mbak Inka ngebenamin lagi ya sin buat mm. kita nih dan iya. aku juga Jum. banyak banget masukannya <tuk> oh, apa kita <tuk> sih ya, oh, iya, kan ya, iya. terima terima kita ngasih. give give give dan kita mau up semoga Allah merindui amin amin amin Ya, soulmate ternyata uh, mengakui seseorang ya, teman sebagai teman teman dekat. soulmate itu bukan cuma kata-kata ya, Sin ya. Okay. ternyata itu deep, deep banget deep. gitu kan ini modal kesadarannya ya, ada dulu modal ya, kesadarannya hmm. ada ya tadi ketambahin sudut kan pandang spiritualnya. Spiritual itu pandang spiritualnya dan temannya. akhirnya si yang tadi saling asik Enggak. saling mengasah mengasa, akhirnya saling mengasah. wah mengasa. friendship banget, dengernya ya ternyata friendship itu seperti itu seharusnya <laughs> ya jadi nggak ada lagi ya pilih-pilih temen kakak Indi ya, kita ya, temen semuanya kita yeah. temen Indi dong yeah. hmm, mm -hmm. iya iya jadinya kan gak ada lagi ya rumsing rusing karena temen nggak sesuai <laughs> ini temen nggak sesuai, <laughs> ini, temen <enggak> sesuai <laughs> ini karena memang masalah emang cuma ada ada. ada masalah emang ada cuma ada di mana ada di, di channel kita channel, di Spotify juga yes. ya dua kali seminggu setiap Senin dan Kamis jam empat oh, sore yes kita ada di Facebook ada di Instagram ada wow. di Tiktok wow. <laughs> ada yes. Aku jangan lupa ya Aku udah follow semua oh, kan, yeah. ya yeah. kasih komen dong kita ya bagi bahan kita Gak ya berani. Saya pada, pada jago-jago soalnya -soal ada, aduh. gak ada Gak ada jago-jago <laughs> sini Kita, tihak, nah, kita kisah, bukan ya. jagoan Kita masih jagoan nih ya Ya sobat, kalau begitu Kita pamit mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh